mantul, ini ikan lele wow, besar banget ya guys ini, hmm. ini jenis ikan koi lagi mantul, langsung saja kita tangkap ya Widih mau kabur deh guys wadih, wadih, eh. wadih mau kabur deh teman-teman pelan-pelan ya Hop. halo teman-teman, balik lagi bersama kakak ya hari ini kita akan mencari ikan di sungai teman-teman Widih mantul kan Yuhu. wow, ini warna hijau apa ya Widih teman-teman ini ikan hiu, mantul! Kita kumpulkan ya. Yuhu. -tru -tru -tru. -tru -tru -tru. Wih wih wih, guys. Wow, itu cantik banget ya. Widih, ini sepertinya ikan beneran, teman-teman. Yuhu. Wih, mantul, masih hidup, teman-teman. Yuhu. Wow, besar banget nih, guys. Ini ikan koi, mantul. wih, Keren banget ya ikannya, teman-teman. Wow, ada mainannya juga. Ini mainan ikan hiu. wuhu. Lanjut lagi, teman-teman. Tut trut tut -tru. -tru -tru -tru -tru. Wadidau Ada ikan lagi, teman-teman. Yuhu. Wih, ini keren banget. Wih, masih hidup, guys. Yuhu. Wih, wih, wih, wih. Hmm. Wuhu. Wow, ikan koi, teman-teman. Mantul. Yuhu, keren banget ikannya. Wih, ada mainan lagi. Ini mainan lobster. Kita kumpulkan. Wow, lihat teman-teman, masih ada ikan lagi. Yuhu, wow, ini sudah lemas, teman-teman, tapi masih hidup ya. Ini ikan nila. Widi, ada ikan konsumsi. Mantap, cari lagi teman-teman. Wow, mainan ikan paus. Oke. Teman-teman, kalian juga bantuin Kakak ya. Kalau ada lihat ikan atau mainan, kasih tahu Kakak. Biar Kakak yang ambil. Wih! Ada ikan lagi. Yuhu! Widi, widi, widi. Besar banget nih, Guys. Wow! Hmm, mantul. Ini ikan emas, teman-teman. Widi. Dapat satu lagi, Guys. Wow! Ada mainan. Ini mainan kepiting, giant crab. Untuk teman-teman kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya. Eh, wow, ini apaan, guys? Widih, besar banget ya. Widi Widi Widi Wih, Wow, ikan raksasa, teman-teman! Widih, mantul! Ini ikan lele, wow, besar banget ya, guys! Hmm, sebentar, guys, wadahnya kakak dekatin ya, biar enak. Yuhu, nih teman-teman, widih, gede banget! Uh, beratnya kurang lebih satu kilo setengah nih, guys. Oke, sudah masuk ya, widih, lihat tuh kepalanya gede banget. Wow, serem, teman-teman! Nih, ada mainan ya. Widih, ini mainan ikan cucut. Wow, ada lagi. Mantul. dapat dua mainan ikan cucut, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ya. Widih, ada lagi, teman-teman. Ini mainan oktopus atau gurita. Yuhu. Ada lagi, guys! Wadidaw, mantul! Kakak dapat mainan buaya. Wih, aha, aha, mantap! Wih, wih, wih, Guys, ada ikan lagi nih. Ini jenis ikan koi lagi, mantul! Langsung saja kita tangkap ya. Widih, Mau kabur deh, guys! Wih, wih, wih! wih, wih, wih! Mau kabur deh, teman-teman! Pelan-pelan ya? Hop! Yuhu! Wow, lihat guys, cantik banget nih ikan. Wih, Mantul dapat ikan hias Wadidaw Hmm, di sini ada mainan lagi. Ini mainan kadal air. Wuhu, bisa bunyi teman-teman. Telolet telolet. Yuhu! Ada lagi ikan arwana, widi. Sama mainan kepiting, teman-teman. Wow, mantul. Yuk, kita lanjut lagi ya. tut tru Wow, guys. Besar banget nih. Yuhu. Wih, dia mulai bergerak. Kemari, kemari. Ikan lele besar lagi, teman-teman. Yuhu. Wih, serem banget, guys. Wih, dia menggeliat seperti ular, teman-teman. Wuhu. -teman. Kita tangkap. Yuhu. Wih, wih, wih. Wih, wih, wih. wow Berat, teman-teman. Sampai lompat lagi dia, guys. Yuhu. Wow, mantul! Haha, <laughs> dengan begini wadah kakak udah penuh, guys. Oke deh, kalau gitu kakak mau pamit undur diri dulu ya, guys. Karena wadah kakak sudah berat banget nih. Kalian jangan lupa untuk like dan komen. Yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Bye bye, see you next time.